Saham Tesla sudah jatuh lebih daripada 50% dengan sudah jatuh lebih bawah daripada 52 week punya new low. Untuk situasi macam ini, masih boleh buat bottom cash ke tidak? Hari ini, Alex dekat sini nak berkongsikan sama anda. Kenapa kita nak mengelakkan daripada risiko dan tangkapkan setiap peluang dalam pasaran saham dengan nanti akan mengajarkan sama anda macam mana untuk mencarikan untuk rezeki dalam bottom cash dengan apa cara nanti awak boleh pakai satu indikator sahaja untuk mencarikan entry point bottom cash. Hai, sebelum kita mula, dipersilakan untuk subscribekan YouTube channel Alex Labuan Saham kita boleh teruskan untuk kita punya perkongsian hari ini Tesla sudah pecah 20 week punya low untuk masa ini kita macam mana nak carikan bottom cash ikut satu indikator sahaja MACD kita rujuk daripada charter ini kita boleh nampaklah daripada 2020 bulan November adalah bermulaan untuk kenaikan saham ini dalam satu tahun ini sahaja dia sampai harga yang tertinggi Sampai rm ringgit punya dolar. Selepas dia buat split, ini saham sudah jatuh berturut-turut lebih daripada satu tahun. Sampai sekarangnya, sudah pecah lagi new low untuk 22 mingguan. Dalam satu tahun ini, kita boleh nampaklah Sudah jatuh lebih daripada 63% dia Dalam penjaturan ini, aku kena beritahu sama anda Ya, yeah, masa kalau nak dapatkan keuntungan rezeki Memang sangat-sangat senang itu boleh dapat dalam satu tahun 190% Tapi kalau anda adalah Strategi yang tidak pandai untuk jual saham inilah anda akan menjatuh, menyempakkan sendiri untuk pegangkan kaunter yang lemah. Dengan yang seterusnya kita kena kasihkan nasihat. Untung memang tidak mudah. Kebanyakan pelabur saham sentiasa tipi terlalu aluan. So untuk rugian sepatutnya lagi senang. Sebab kenapa? pelaburan saham sentiasa pegang saham disebabkan dia rasa pemegang itu tidak akan bersamaan dengan kemugian tapi dekat sini aku nak bekansikan anggar satu adalah teori kita yang belanja banyak masa-masa yang untuk menunggukan ini saham untuk naik baik pulih adalah Kos kita juga. Kita jangan pergi belajar banyak masa dekat kaunter atau saham yang sekarangnya tengah down trending. Jangan nampak dia murah kita pergi pilihkan dia. Mahirkan cara tipi adalah kunci-kunci untuk kerjaan laboran anda. Elakkan daripada risiko. Contohnya saham ini sudah. Menjadikan lemah, jangan pegang lagi sebab dia boleh menentukan anda sambung rugi lagi punya barang kalian dia adalah lebih tinggi. Dengan kita mahirkan cara tipi, boleh memaksimalkan keuntungan anda dari masa ke semasa dia. Hari ini, Alex nak berkongsikan Sama anda, pakai satu Indikator sahaja, MACD Untuk membantukan anda Untuk carikan keuntungan yang Maksimal dengan pakai ini Untuk mencarikan Rezeki yang terbesar dekat Posisi yang terjadi. Okey, MACD Indikator ini, dia didirikan daripada Lima sumber, yang Pertamanya, kita boleh nampak dia ada Dua garisan yang Besar yang itu, kita punya garisan adalah daripada fast line dengan slow line. Ha, so, dekat sini kita punya software kita pakai, kita adalah dalam warna putih dengan warna kuning. Untuk warna kuning adalah slow line. Dengan garisan putih adalah garisan yang pantas. Okey, daripada sini, indikator ini boleh menentukan kepada anda adalah tenaga uptrending dengan tenaga untuk downtrending. Kita rujukkan daripada... Warna garisan ini sahaja daripada merah atau hijau. Daripada sini, anda boleh nampak juga untuk Aziz kosong, nah, Zira Aziz di tengah-tengah. pertengahan garisan ini sahaja. Apakah makna-makna ini semua dengan macam mana untuk carikan tipi dengan tipi? Untuk daripada kita punya konsep, sepatutnya kita adalah untuk merujukkan kepada GoPros. Secara fast line apa cross ke, kepada slow line adalah kita punya EP yang pertama. Okey, ini adalah go cross. Ah, sudah so contohnya sudah so sampai dead cross adalah kita punya posisi untuk take profitnya. Dekat posisi go cross yang bawah zero assist ini adalah zone untuk bottom cash. Tapi ni kalau contohnya dekat atas ini year dekat zone ini adalah untuk kita punya buy point yang lepas trend sudah jadi uptrending daripada sini kita boleh berbandingkan daripada posisi-posisi untuk EP dengan T.P yang sangat berkesan sebagai contohnya dekat sini satu dua kita boleh nampak setiap kali dia keluar punya go cross adalah sangat posisi yang sangat cantik untuk kita Tangkap daripada posisi yang terendah Tetapi Ini memang keluarkan banyak signal yang silap Banyak memberikan signal yang tidak wujud So ini menyebabkan anda Tak boleh dapatkan Keuntungan yang maksimal Dari masa ke semasa ini. Macam mana untuk elakkan Kesilapan ini Ya yeah. Untuk sekarang ni Aku nak berkongsikan sama anda adalah Adjust Tukarkan dia punya parameter yang dekat belakang setting MACD-nya. Untuk kita punya setting yang sekarang kita pakai 34, 100 dengan 9. Senang sahaja. Ini boleh menentukan anda punya kejituan setiap kali akan mengelakkan anda untuk masuk dekat posisi yang tidak benar. Rebutlah sekarang untuk kelas m yang seterusnya. Jangan lupa untuk subscribe video ini dengan kita followkan saya. Rebutlah sekarang, hadirkan kita punya kelas advance yang seterusnya. Subscribe channel v, Alex Labo Saham untuk dengan bukakan notifikasi. Like kali kita buatkan short video, kita buatkan live anda boleh hadirkan daripada masa ke semasa ini. Terima kasih anda untuk hadir sampai sekarang. Kita jumpa lagi dalam video yang seterusnya. Terima kasih.